Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak gimana kabar teman-teman semua? Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, okay, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, guys, di sini ada sebuah rikasan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu pelik masih ada seringgit berlauk macam nih, baru 12 tahun dah pandai tolong ibu daripada... FF Channel. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya guys. So, langsung saja kita play videonya. Let's go. Lokasi berhadapan pekan sehari. Oh, itulah budak dia. Tengok dik. Assalamualaikum. Adik nasi lemak apa? Oh, yang ni kan YouTube channel Yah, ketahuan. Apa <laughs> nak tanya adik jawab ni? Nasi lemak. Nasi lemak. Ha. Hmm. Asil apa? Ah uh, ada gula-guli, gula telor. Gula ya Ni kerang. Ni tak dengar. Gula telor. gula-guli. yang ni. Ah uh, kerang. kerang. Kerang. Ayam. Ha. Siapa buat? Ibu. Ibu buat? Adik-adik main jual kat sini ke? Ha. Tapi kalau sekolah? Sekolah ibu main ibu jual. Ibu jual sini juga? Ha. Selalu bawa berapa bungkus? Ayat, katin, katin. Ha? Katin. 100. Satu berapa? Singgit Satu ni singgit? Haa seorang-seorang oh sorang, -sorang tak takut eh? Haa? Tak takut, tak takut. <laughs> Namu siapa tadi? Ha. Afif Abang panggil adik Afif Haa Umur berapa ni? Dua belah Dua belah? macam ajar satu abang ingat. Haa <laughs> Ada berapa ha. banyak lagi ni? Dua belah dua Kira oh. macam ni dah tahu dua dua? 5 kali 7. Ha. Ah, 5 kali 7. 5 kali 7 35. Janganlah. 37. Masuk pun ada tu, lima betul, betul, betul. 6 kali 5 30 32. Abang nak tengok dulu boleh tak? Dalam dia ada apa? Boleh. Ah, boleh. Tapi abang nak teman duduk sini. Ah boleh. Dah. Seringgit. Siapa yang tolong mengkuik dik? Ah, ibu. Ibu. Wah, oh, gulai telur dia ah, sini mak macam ni a sini. Oi. tak ada sambal semua. Ah. Uh, gulai terus gulai Kerang Wah kerang ni narik ni tengok ni tu Gulai keli Wah gulai keli Tengok asyik ada daun kari lagi So saya nak try Gulai telur Adik ni panggil gulai telur ha. Abang panggil gulai telur Orang bining oh, binin. Adik yang masuk orang okay. bining sini lah -binin. Okay Apa tengok ni saya dah ambil telur sikit alam rahid. Oh. Betul rasa gulai dia betul. Tak. Sedak. Okey, yang, yang penting korang. padu sempoi. Eh? Adik ni memang okay. suka sempoi. Eh? Okey, jom kita layan. Dua je ke eh, tak cukup ke? Cukup dengan tak payah kak hari ni. Saya tolong bayarkan. Ah. Betul betul betul. Okey. Okey, dimas. Oh, ông masuk ke? Ha. Oh. Batu. apa kita punya nasi tu dia memang rasa lemak sikitlah. Rasa lemak sikit. Eh? Rasa oh. lemak, Haa, terbaik lah oh. Tak apa hari ni saya tolong. Percuma aje. Berapa ni dik tadi? Ha, 9. 9. 9. 9 Haa. Abang tolong bayarkan eh? Eh ni, abang pun tak ya. Bagi balik. Ha. Saya tolong bayarkan bang. Sip. Okey bang. Sip. Tak bayar, tak, tak bayar. Tak apa hari ni dah ada orang bayarkan dah. Ah betul kak Tak, tak apa kak. Nak, nak tambah lagi. Tak ya. Okey terima kasih. Tak ya tak ya tak ya. 2 3 4 5 8. Adik, boleh bungkuskan 8 ni boleh? Ha. Hari ni tak apa bang. Dah ada orang bayar kan? Satu cukup ke? Satu tak cukup ni. Ha bayar mana dua. Ha orang lagi <laughs> dua. Ha. Boleh selok. Orang bayar. Ha, saya so betul. Terima kasih bang. Selalu beli sini bang. Selalu beli Sedap Mantap Acik selalu beli sini Acik ha? Selalu beli sini Kadang-kadang Kadang-kadang Kadang-kadang Hari ni kadang -kadang. tak payah cik. Dah ada orang bayar ha? Dah ada orang bayar Selalu bayar selalu Ada tak? orang bayar hari sini oh, ha. tadi Hati-hati jalan Tak payah tak payah Hari ni dah ada orang bayar ya? Dah ada orang bayar oh, Terima kasih ha. Terima Kasih. Selalu beli sini Acik Komen sikit sedap tak Haa, ah, boleh lah Boleh lah Okey, mantap je oh, boleh. <laughs> Hari ni dah dua orang bayang? Okey oh, ya. Pernah best beli sini? Haa? Huh? Pernah beli sini? Tak, best, best, best time Best time beli? Haa, okay, lepas ni boleh rasa adik Ya Ya yeah. yeah. yeah. Adik tak ingat dah berapa tadi? Tadi yang yang baru sampai berapa? Tadi baru, kalau kita balik Bila tadi ada 14 14, yang baru? 14 14 sampai 32 14 46? Wah, huh, hebat adik ni. Mesti kat sekolah tu dapat nombor 1. Adak. Boleh tak? Ay, nah, nah. Adik tolong je lah bungkus. dua dua dua ke campur-campur. Nanti orang main tinggal bagi je. Haa. Haa. Ada orang belanja. Jadakallah. Terima kasih. Masya Allah ada orang sedekah ok dah habis ni Bila dah habis ha tadi berapa lah 46 46 betul? tak ada salah 46 ringgit 46 kali 1 ringgit berapa? 46 kali 1 ringgit haa 46 kali 1 ringgit haa 46 46 46 lah kan? haa kenapa adik tolong mak? faaap kalau ni dengan ni nampak macam macam siah Mak kasihan oh. kat Mak Hafian, oh. tolong dapat upah tak? Haa, dah, dah ibu, ibu bagi Impian Hafif apa? Doktor boleh Haa? Doktor boleh Doktor? Haa Berapa tu ni? 46? 46 Dekat Abang ni kan? Haa Ada 700 Oh, oh my god Berlambak <laughs> ni Ada Berlambak Haa, dia tu ambil, ambil Kira ni, 46 tadi adik jual Nasi Upah adik serata Boleh? Yang lain tu Adik bagi dekat mak dengan ayah ha, Boleh? Simpan yang dah elok Nak ambil ke ni? Malu Malu Tak apa, cuba ambil Cepat, Kalau adik ambil ni Abang seronok lah Sebaik lah nah. adik ni Simpan terus, Simpan poket terus. Malu orang tengok <laughs> Kerim salam mak ayah, eh Jangan sesahkan mak ayah Pelajar ajin-ajin Tadi abang tengok adik pandai kira, Laju, abang tak pandai lah <laughs> okay, Semoga Adik sihat okay? Makin Makin bijak Kita semua Diramati Allah okay? Sihat bangga keluarga, adik-adik semua diluas ke arah sekitar ok abang gerak lah abang, abang ni ada kawan abang tolong ni ha, abang jumpa dia kat tepi jalan abang panggil dia dia naik motor lah ikut Aba, abang nak jalan kaki sini dia ha. ok ok salam lah insyaallah senangnya dia Dia buat sendiri guys Oh dia titik simpan kat situ lah Allahu Akbar Terbaik lah adik ni 12 tahun lho guys 12 tahun dia memang The best lah Dia bantu mak dia untuk jualan nasi lemak dan nasi-nasi apa tadi, nasi kari lah. Haa, ah, lah Macam-macam juga ada kerang, ada ayam, ada... Apa lagi pun, teril ke apa, tak, tak faham juga lah. Sebab uh, tulisan dia memang tak nampak macam tuh Dan ada nasi telur juga. Tapi memang... Hmm. Yang harus kita salut daripada anak ini adalah... Dia itu umur 12 tahun membantu orang tuanya... Dan dia melihat kasihan apabila orang tuanya itu harus banting tulang sendirian. So, itu memang sangat-sangat keren sekali, dan itu patut kita contoh. Dan buat kawan-kawannya, berbanggalah kalian karena mempunyai teman yang seperti itu. Jarang sekali orang, istilahnya, yang mempunyai apa namanya ya, rasa empati yang sangat besar kepada orang tua. Terkadang, ya, terkadang anak itu hanya menangis hanya. Ah meronta-ronta kepada orang tua, nak inginkan sesuatu, tapi adik ini memberi pelajaran bagi kita bagaimana agar supaya kita itu senang membantu kedua orang tua. So the best lah buat adik ini Terbaik memang Bangga lah Terima kasih sudah tengok video ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya Dan juga FS channel Jangan lupa untuk bahagia Jangan lupa untuk senantiasa sebarkan kebaikan Saya pemain untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh